Halo semuanya, aku malam ini mau bikin uh, apa apa sih yang malam-malam gitu pokoknya <laughs> bikin uh, rutinitas malam. Jadi yang pertama-tama aku lakuin adalah cuci muka, eh, ganti baju dulu, Deng. Ya ganti baju, eh, enggak deh cuci muka dulu, terus uh, ganti baju, terus Eh, belum, belum. Cuci muka terus, pakai serum uh, terus, ganti baju terus, uh, nonton karena belum ngantuk atau baca buku, atau uh, nulis, atau ngapain aja. Pokoknya ikutin aja ya. Hello, I'm back. Uh, sekarang udah cuci muka terus, tapi belum pakai serum. Sekarang kita pakai serum ya. <seuk> Aku ngapain sih? Oke, okay, aku taruh di sini ya. Kelihatan kan? Kelihatan doang harusnya. Seperti yang udah aku ceritain di Instagram, serum aku tuh aku pakai yang ini. Uh, aku udah pakai kira-kira 2 bulan dan cocok banget. Bener-bener aku tuh kan mukanya sensitif, kulitnya sensitif. Terus uh, pakai apapun itu tuh nggak cocok. Aku juga beli serum yang ini kan dan ini tuh nggak cocok tapi yang ini luar biasa cocok guys kulitku tuh sensitif tapi pakai ini bukannya breakout malahan dia bagus jadi aku langsung pakai tuang di jari sedikit tada tada tada tada tada olah sembarangan aja. Ini udah deh. Udah kan harusnya sih udah. Udah. Karena karena udah pakai serum, sekarang ganti baju. Kita pilih-pilih baju dulu ya. Jadi di sini eh uh, Maaf ya, berantakan Nggak teratur banget, sumpah Nanti aku uh, Kasih lihat yang ada di rumahku yang satunya Buat koleksi baju-bajunya Ini masih banyak yang belum dibuka Oke, okay. I think I'm gonna wear I don't know. Aku sih kalau tidur pakai baju biasa aja ya. Enggak yang lebay. Eh, tapi kadang-kadang lebay sih biar berasa princess. Aduh, tapi aku bingung harus pakai apa. Udah, ini my favorite. Oke, okay, udah selesai semua rutinitasnya. Singkat, padat, dan jelas. Enggak jelas sih, tapi ya udahlah ya. Namanya juga usaha. Dadah semuanya, good night everyone